Berikut harga sawit Provinsi Sumbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar. Sawit umur 3 tahun 2111,10 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2370,04 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2512,38 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2539,56 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 2557,39 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2765,91 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2802,07 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2805,21 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2721,11 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2711,49 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2674,78 rupiah per kilo, dan sawit umur 24 tahun 2536 rupiah per kilo. mana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp12.327,69 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.431,22 per kilo, cangkang Rp13,78 per kilo, dan indeks, K, ditetapkan 92,46 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 25 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.